Ah. Ya, sini, Risha, sini. Ya, nah, kita baik, Iko kamu. Kita datang, mau silaturahmi. Ini buaya benar-benar gede banget, sumpah. Rami nah, sama Risha, ya. Teman-teman, banyak yang nanyain. Kami jauh-jauh dari pulau sana, ya. Yo, guys, welcome back to Rama Pepsi. Amandaela, guys, nah di video kali ini kita bakalan bahas salah satu video yang trending nomor 4 di Youtube guys Gila ya, trendingnya nomor 4 loh, bukan kaleng-kaleng Dan video tersebut adalah tentang uh, salah satu orang bernama Bapak Ambo nih guys ya Nah Bapak Ambo yang ada di samping aku nih guys ya uh, Kita bakalan bahas tentang uh, Bapak Ambo ini dengan salah satu uh, apa ya peliharaan mungkin, mungkin ya Atau anaknya mungkin ya Uh, dan peliharanya tersebut adalah riska guys kalian tahu riska nggak tahu ya riska tersebut adalah buaya yang sangat besar banget di salah satu sungai di kalimantan timur Gila buaya loh ini bukan ha bukan kadal ya buaya ini tuh dan di sini juga ada abang panji mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya dengan panji dan panji ini ikut bersama bapak ambo uh, mungkin Penasaran gitu ya, seperti apa sih sosok Rizka ini? Dan mungkin sekalian juga ngasih makan atau silaturahmi ya Dan sebelum lanjut ke video reactionnya, aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Rama Popsi, atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Popsi agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita reaction videonya. Let's go, Rizka! Manggilnya aja udah kayak Manggil anaknya sendiri gitu ya Padahal ini buaya loh Oh, wow, gede banget gitu Udah ya. Gak kecil juga ya kan Gila, oh, mulai muncul ya guys ya, mulai menampakkan oh, diri nih gila. Aduh, aduh. Ini sebenarnya gede banget guys, sumpah. Ini, Assalamualaikum Rizka. Assalamualaikum. Ah. Kan, gini ya guys ya, kata orang sih ya, kalau kita niat baik gitu, mungkin sang hewan ini tahu mungkin ya. Itu juga kata-kata orang-orang zaman dulu tuh kayak gitu guys. Kita kalau kita datang dengan baik-baik, hewan kayak gitu bakalan juga ngerti gitu guys ya. Ah. Ya. Sini, Rizka sini. Ya kita baik, Rizka kamu. Datang, ini buaya bener-bener gede banget sumpah kami nah, sama ya teman-teman banyak yang nanyain kami jauh-jauh dari pulau sana ya dan di sini bisa kita lihat gitu ya ini buaya pasti si, eh, apa eh, pas datang ke perahu gitu langsung lihat eh, abang Panji nih ya dia langsung nengok ke abang Panji gitu bukan bukan langsung ke bapak bapak Ambo yang bukan itu tapi dia nengok orang dulu ya ke sekitarnya gitu kayak dia memprediksi gitu ini orang jahat atau enggak sih gitu ya alhamdulillah rica sehat kan. makan dulu makasih ya Maya makasih ya udah mau ketemu ya alhamdulillah sobat banget tuh. dia datang dari Solo dari Biska nah ini buahnya mulai dikasih makan nih guys ya kita bakalan uh, lihat videonya sampai habis nih guys Sayangnya Pak Ambo ini ke Rizka bikin Rizka lulus guys, jadi beliau ini tulus banget sayang sama Rizka Jadi Bapak Ambo ini udah udah sayang tuh kayak udah sayang ke anak gitu ya, padahal ini tuh buaya guys Dan ya. nah, ini bukan berarti Rizka jinak, enggak, dia tuh agresif, oh, iya agresif Iya sih benar juga sih kata Bang Panji ya, e, sejinak-jinak pun e, sejinak-jinak apapun hewan gitu ya, tetap aja dia punya naluri yang Buas naluri buasnya nggak bakalan pernah hilang gitu Bahkan kalau si Rizka ini ngamuk gitu ya Ini Bapak Ambo tinggal Satu kali cengkraman tuh udah Perangkat gitu Tapi Bapak Ambo sini e, Begitu tenang ya Berhadapan langsung dengan salah satu buaya yang Bukan salah satu sih ya Uh, Pak Ambo ini tenang gitu menghadapi uh, buaya yang begitu besar Mungkin udah dipelihara dari kecil kayaknya sih Jadi itu uh, sang buaya ini tuh mengerti gitu uh, Tentang Bapak Ambo Ataupun Bapak Ambo uh, Kalau memanggil dia tuh dia tuh tahu gitu oh, Ini tuh orang yang sering uh, ngasih makan saya gitu ya Bakarnya dari sini, cuma, cuma, cuma, cuma ke Pak Abu. Rasakan ya, dia. Iya, dia tahu perasaannya hmm. Pak Abu ya, yang benar, benar, tulusnya benar. tuh gimana, ikhlasnya hmm. gimana, punya ingin ini. Hmm. Ayamnya dikasih Pak Abu buat ya. ayam mati loh. Tadi kita buat ayam tiran. Di sini kita bisa lihat ya. E, padahal perahu lain tuh ada yang lewat gitu ya, tapi e, udah biasa aja gitu ya. Mungkin udah udah kesehariannya kayak gitu, mungkin atau kita nggak tahu juga ya. Ini gitu ya. nah, sekarang yang mati emang dipotong dibeli dengan baik. Ya, ini manusia bisa makan pasti, ini segar ya, ya, Ini ayam ya Ini yang makan juga bang pak Iya iya iya iya Kalau mau ini, misalnya gak sih makan samping dia Oh iya Ini benar-benar ini benar-benar di luar nalar ya Kenapa ya Kok bisa gitu Dua, tiga Buat hubungan dengan manusia, kok bisa gitu ya? Ini aja kayak malu-malu dilihat Iya Gak bisa Lama kasih. Terima nih Makasih ya Terima ya Terima kasih. Ya kasih. Terima kasih masih bulan. malu. Kayaknya malu-malu gitu. Ya. Ketemu ya, Bang Panji malu-malu ya, gitu ya. Anakku yang orok kayak gitu Kalau lihat orang. Ter baru dia senyum kalau misalnya dia udah tahu apa lucunya di mana. Eh. Hey, ya, ya. <laughs> Jadi <laughs> ya, tapi ini yang bukan orok, guys. <laughs> Rizka Oke. Okay. Ya, saya Pak Petualang. Uh... You guys. Ini benar-benar kisah uh, Ya banyak banget yang Contoh yang uh, bisa kita ambil gitu ya Tapi maksudnya bukan dicontoh ya Karena uh, sifat menyayangi manusia terhadap hewan itu boleh Cuman sekedarnya guys ya. Karena yang namanya hewan tetap memiliki naluri buas Yang nggak akan pernah hilang guys Oke okay guys Dan sekian dulu video Next kita bakalan cari video yang lebih keren lagi Yang, yang lebih menghibur lagi Jangan lupa subscribe channel YouTube Rama dan juga follow Fanspage Facebook Rama agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, okay? terima kasih sudah nonton. See you. Bye.